Tanah luas terus bergetar pada saat ini. Banyak individu yang kuat dari suku Marten Celestial Iblis tertegun ketika mereka melihat bahwa tanah di sekitarnya dengan cepat berubah menjadi gersang. Mereka bisa merasakan ada gelombang energi besar dan agung yang mengalir di bawah tanah. Seperti puluhan ribu naga yang berlari. Sebelum mereka menuju ke tempat yang sama. Tempat itu adalah tempat lindung berada. Bang. Tanah di bawah kaki lindung tiba-tiba terbelah saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Selanjutnya, semua orang terkejut ketika mereka melihat pilar cahaya energi besar 10.000 kaki muncul dari tanah dan meledak melalui awan. Di satu ujung, pilar lampu energi terhubung ke tanah, sedangkan di sisi lain, itu terhubung ke lindung. Sejumlah besar energi yang menyerupai lautan, menyembur langsung ke tubuhnya. Mendesis saat jumlah energi yang mengerikan ini menyembur ke dalam tubuhnya, tubuh Lindong membengkak menjadi dua kali ukurannya. Namun, meskipun lonjakan besar energi, Lindong tidak merasa tidak nyaman karena dia memiliki primal Dragonborn. Oleh karena itu, kecuali itu adalah energi yang sangat menakutkan dan kuat, itu cukup sulit untuk menindih tubuhnya. Saat ini, rambut hitamnya benar-benar acak-acakan. Sementara itu, Kilau ungu emas di matanya tampak telah mengeras. Saat dia bernapas, dua naga udara berkelok-kelok dan bergoyang. Aura yang sangat menakutkan menyapu dari dalam tubuhnya seperti badai. Menyebabkan badai yang kuat untuk mengaduk. The Great Desolation Scripture Seni bela diri yang mendalam dan mendalam yang berasal dari Great Desolate Tablet. Secara bertahap mengungkapkan kekuatannya yang luar biasa karena lindung menjadi lebih kuat. Ketika lindung menggunakannya di masa lalu. Dia hanya bisa mengubah daerah itu dalam beberapa ratus kilometer menjadi tanah tandus. Namun, sampai sekarang, area efeknya telah berkembang hingga ribuan kilometer. Sekilas. Sepertinya bahkan ujung pandangannya dipenuhi dengan aura sepi dan tandus. The Great Desolation Scripture adalah sombong seperti biasa. Kamu cukup mampu. Hao Jouyu menatap lindung, yang auranya membumbung liar. Kemudian hinaan di sudut bibirnya akhirnya memudar secara bertahap. Seorang bocah tingkat kematian mendalam yang sudah maju sebenarnya memberinya begitu banyak kejutan. Ini cukup untuk memaksanya untuk mengambil yang terakhir dengan serius. Namun, aku bertanya-tanya berapa banyak serangan aku. Dapatkah saat ini kamu menangani? Hao Jouyu perlahan mengepalkan lengan iblisnya. The Eternal Illusion Demon Flowers yang bertato di lengannya telah mekar sepenuhnya. Penampilan misterius dan iblis mereka dipenuhi dengan aroma kematian. Mengaung, Lindong mengambil langkah ke depan sebelum raungan naga gemuruh yang menakutkan muncul dari dalam tubuhnya. Setelah itu, banyak tato cahaya ungu emas bersiul ke depan dan berputar-putar di sekitar tubuhnya. 800. Dengan bantuan Great Desolation Scripture, Lindong sebenarnya bisa membentuk 800 tato naga berwarna ungu emas. Sebanyak 800 tato cahaya naga ungu emas mengelilingi tubuh Lindong. Cahaya ungu keemasan yang gemerlap menyerupai sinar matahari yang cerah. Ketika mereka bersinar, mereka memancarkan kekuatan yang menakutkan, yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Lindong mengangkat kepalanya, matanya, yang dipenuhi dengan kilau ungu emas, menatap tajam ke arah hau jauh yang jauh. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba mengepakkan sayap naga di punggungnya. Bang, Guntur bergema di langit sebelum tubuh Lindung langsung menghilang. Faktanya, bahkan ahli panggung samsara yang hebat hanya bisa melihat kilatan cahaya ungu emas di langit. Ruang kosong di mana cahaya berlalu menjadi terdistorsi, sebelum bekas luka ungu emas muncul. Kesenjangan 10.000 ribu kaki di antara mereka dilanggar secara instan. Saat Hao menatap cahaya ungu emas yang dengan cepat diperbesar di matanya, murid-muridnya menyusut sedikit. Setelah itu, raungan rendah yang menyerupai binatang buas, dikeluarkan dari tenggorokannya. Kemudian, dia mengepalkan lengan iblisnya dengan erat dan melemparkan pukulan ke depan. Aura iblis jahat mengerikan keluar dari lengannya dan berubah menjadi bunga hitam di tinjunya. Saat bunga itu perlahan berputar, Riak menakutkan memancar darinya. Lampu ungu emas tiba-tiba-tiba. Setelah itu, 800 tato naga cahaya ungu emas menderu. Bahkan, bahkan tanah di bawahnya runtuh. Menciptakan celah besar. Bang, tinju naga ungu emas merobek ruang kosong dan menghantam bunga hitam di tinju Hao jauh dengan cara yang sangat menakutkan. Udara itu sendiri tampak membeku pada saat tumbukan. Segera setelah itu, Matahari terbit mekar di langit sebelum gelombang serangan energi yang tak terlukiskan menyapu seperti badai. Bahkan, seluruh langit dirusak oleh gelombang serangan itu. Tak terhitung anggota suku Celestial Demon Marten mengangkat kepala mereka dan menatap riak menakutkan di langit. Kemungkinan tidak ada dari mereka yang mengharapkan bahwa pemuda ini, yang hanya pada tahap kematian mendalam, sebenarnya mampu mendorong Hao jiu sampai sejauh itu. Swoosh! Di tengah tatapan dari penonton yang tak terhitung jumlahnya Dua sosok tiba-tiba keluar dari dalam matahari yang cerah Yang tergantung di langit Setelah itu, keduanya terhuyung mundur Jelas, keduanya terluka dalam bentrokan sebelumnya Bang, Lindong menginjak kakinya dengan sungguh-sungguh Baru kemudian, dia berhasil menstabilkan tubuhnya Lengannya gemetar dengan lembut ketika energi liar dan keras yang telah menyerang tubuhnya berusaha untuk menembus tubuhnya dalam upaya untuk mematahkannya. Ku, huh. namun, Lindong hanya mendengus dingin ketika menghadapi energi liar dan kejam ini yang telah menginvasi tubuhnya. Sirkulasi kekuatan melahapnya, dia langsung menelan energi itu. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap dingin pada jauh yu yang berada agak jauh. Pada saat ini, yang terakhir juga dalam kondisi yang cukup mengerikan. Bukan hanya pakaian di tubuhnya hancur karena ledakan itu, tetapi ada juga darah yang merembes keluar dari lengan iblisnya. Selain itu, simbol bunga iblis abadi ilusi di lengannya telah meredup secara signifikan. Jelas, Hao Jouyu tidak mendapatkan banyak keuntungan dalam bentrokan sebelumnya. Kamu keparat, Hao Jouyu memiliki ekspresi ganas dan brutal. Meskipun darah di lengannya dengan cepat diserap ke dalam tubuhnya dan luka di lengan iblisnya secara bertahap sembuh, matanya masih dipenuhi amarah. Setelah semua, dia tidak pernah berharap bahwa Lindung dan dia akan menderita setelah pertukaran. Sepertinya kamu tidak sekuat yang aku kira. Rasa sakit yang intens di lengan Lindung berangsur-angsur hilang saat dia menatap Hao Jouyu dan berkata, Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengalahkan aku dengan teknik seperti itu? Hao Jouyu tertawa, jelas bahwa dorongan sementara Lindung dalam kekuatan tidak akan bertahan selamanya. Oleh karena itu, setelah dorongan ini menghilang, apa yang bisa Lindung gunakan untuk mengalahkannya? Aku tidak tertarik mengalahkanmu. Yang perlu aku lakukan adalah mengikat kamu dan menunggu kelompok Little Martin memecahkan formasi. Setelah itu, kamu akan mati pasti. Lindung menggodanya dengan sadis. Kamu. Murid Haujauyu menyusut saat dia buru-buru menoleh. Baru saat itu, apakah dia menyadari bahwa para ahli dari suku Marten Celestial Dimen telah mendekati puncak gunung 69? Setelah itu, setelah Eternal Illusion Dimen Flowers dihilangkan dan formasi rusak, individu yang kuat dari suku Marten Celestial Dimen tidak akan lagi terikat. Pada saat itu, nasibnya kemungkinan akan sangat menyedihkan. Selain itu, Duo Heaven Illusion King tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah jika rencana itu gagal. Kamu halangan dengan pemikiran ini dalam pikiran. Mata Hao Jouyu menjadi benar-benar suram. Itu karena dia tahu bahwa dia telah membiarkan dirinya diikat oleh lindung terlalu lama. Karenanya, jika ini terus berlanjut, rencana mereka hari ini pasti akan gagal. Aku tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Ekspresi kejam melintas di mata Hao Jouyu. Segera, dia mengepalkan giginya dengan kejam. Kedua tangannya membentuk segel sebelum tubuhnya mulai membengkak dengan cara yang aneh. Akhirnya, tubuhnya meledak di depan mata Lindong yang terpana. Lindong kaget ketika melihat pemandangan ini. Orang ini sebenarnya hancur sendiri. Ada yang tidak beres. Lindong memusatkan perhatiannya. Itu karena dia melihat bahwa aroma halusinasi merembes ke udara. Mulai berkumpul menuju tempat di sekitarnya dari segala arah. Brad, kamu memaksakan tanganku. Namun, suatu kehormatan bagimu untuk terbunuh oleh skill ini. Suara seram Hao Jiu bergema di langit saat aroma halusinasi itu berkumpul bersama. Ekspresi Lindung berubah serius ketika dia melihat adegan aneh ini. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat sebelum 800 tato naga emas ungu melonjak di sekujur tubuhnya. Tubuh iblis bunga ilusi-ilusi abadi. Teriakan Hao Jiu Yu yang tak tertandingi sekali lagi bergema di langit saat lindung menyiapkan dirinya sendiri. Bas-bas, setelah menangis dengan keras, kabut darah yang awalnya tersebar mulai berkumpul menuju tempat tertentu. Setelah itu, aroma halusinasi hitam itu benar-benar menyatu dengan kabut darah itu. Jumlah aroma halusinasi semakin meningkat. Setelah itu, anggota suku Celestial Demon Martin tertegun. Ketika mereka melihat bunga hitam besar 10.000 kaki, yang memiliki jejak merah, muncul dengan jelas di langit di atas mereka. Bunga hitam besar itu dengan lembut mengulurkan daunnya. Saat ini, tubuh Hao Jouyu telah berubah menjadi bunga iblis-iblis eternal besar. Tanaman merambat merah yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di sekitar seperti naga racun. Sementara aroma halusinasi hitam telah berubah menjadi kabut yang mengelilingi dia. Itu pemandangan yang sangat aneh. Haha, bagaimana dengan ini? Bagaimana kamu akan melawanku sekarang? Petik 2. Bunga hitam itu bergoyang di depan tawa tajam Hao Jeyu bergema. Mengayunkan salah satu tanaman rambatnya dengan keras. Dia langsung meninggalkan celah besar di tanah. Kekuatannya yang menakutkan menyebabkan hati seseorang bergetar. Lindong mengenakan ekspresi muram saat dia menatap Hao Jeyu. Yang telah berubah dan mengambil bentuk yang aneh. Setelah itu, dia mengerutkan kening. Itu karena dia menyadari bahwa kekuatan yang terakhir tampaknya telah meningkat secara signifikan. Selain itu, fakta yang paling penting adalah bahwa tubuh sebenarnya orang ini sebenarnya tersembunyi di dalam tubuh bunga itu dan tidak mungkin untuk menemukan tubuh aslinya. Oleh karena itu, menyerang secara acak akan sama sekali tidak berguna, dan itu hanya akan menghabiskan kekuatan seseorang. Haha, <laughs> pada saat ini. Hao Jouyu juga melihat keraguan Lindong. Segera, dia tertawa terbahak-bahak. Selanjutnya, tanaman rambat hitamnya melesat ke segala arah. Namun, mereka tidak menargetkan Lindong. Sebagai gantinya, mereka mengejar kelompok-kelompok kecil itu yang berusaha untuk menghapus bunga iblis-iblis abadi. Serangan mendadak ini mengejutkan kelompok-kelompok kecil ini. Untungnya, mereka semua adalah elit dari suku Marten Celestial Demon dan mereka tidak menderita cedera. Meskipun demikian, kecepatan mereka berkurang. Ketika Lindong melihat adegan ini, matanya menjadi gelap. Kemudian, dia menginjak-injak udara kosong sebelum tubuhnya menjadi batu giok berwarna transparan. Bahkan, adalah mungkin untuk melihat tulang giok kuno di tubuhnya. Setelah itu, Tulang-tulangnya menggeliat dan muncul seperti naga-naga kuno yang berkelok-kelok. Mengaung, oman naga kuno yang rendah dan dalam bergema terus-menerus dalam tubuh Lindong. Mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Kekuatan di dalam tubuhnya terlepas hingga batasnya. Sebanyak 800 tato cahaya naga ungu emas terbentuk pada saat ini. Seribu, beberapa darah muncul di kulit Lindong ketika tato cahaya ungu emas ke seribu terbentuk. Ini jelas jumlah maksimum yang bisa dia bentuk dengan tubuhnya saat ini. Biaya, suara rendah dan dalam yang menyerupai raungan naga terdengar dari mulut Lindong. Matanya terbakar panas saat dia menatap bunga hitam besar yang jauh itu. Setelah itu, tubuhnya terbang maju di detik berikutnya. Seribu tato cahaya ungu emas melonjak ke depan. Suara seribu naga yang meraung menyebabkan seluruh dunia bergetar, bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1146, tangan simbol leluhur. Ledakan, Martin kecil mengepalkan tangannya di depan cahaya ungu hitam melintas melengkung. Setelah itu, tanaman merambat hitam yang menyerangnya jatuh ke tanah setelah mereka diiris. Dia benar-benar mendorongnya sedemikian rupa. Berdiri di sampingnya, seorang ahli dari suku Celestial Demon Martin sedang menatap pertarungan gempa bumi yang terjadi di langit. Suaranya mengandung sedikit kekaguman dan kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Mereka semua sangat terkejut dengan kenyataan bahwa Lindong mampu mengikat Hao Jouyu untuk waktu yang lama. Lagi pula, serangan Hao Jouyu saat ini semuanya sangat hebat. Bahkan, fluktuasi yang dipancarkan dari bunga hitam besar itu saat bergoyang, menyebabkan kulit kepala mereka sedikit mati rasa. Ayo cepat, Martin kecil berbicara dengan suara lemah. Tepat. Cahaya putih melintas di tangannya sebelum menyebarkan aroma halusinasi hitam yang menyebar di depannya. Segera setelah itu, Eternal Illusion Demon Flower muncul dalam sekejap di puncak gunung terdekat. Menemukannya, persiapkan sinyalnya. Setelah semua orang mencapai target masing-masing, kami akan bertindak serempak dan menghapus bunga iblis Eternal Illusion. Little Martin melihat bunga iblis Eternal Illusion sebelum ia menghela napas lega. dimengerti Dua lelaki lainnya buru-buru menjawab setelah mendengar ini. Setelah itu, mereka mengepalkan tangan mereka sebelum jimat bersinar muncul. Sekarang, kita hanya bisa berharap saudara Lindung bisa bertahan lebih lama. Seorang pria menghela nafas pelan. Saat ini, mereka berada di titik paling kritis. Diberi sedikit waktu lagi. Itu mungkin bagi mereka untuk menghapus bunga iblis-iblis abadi dan menghancurkan formasi. Namun, Prasyaratnya adalah bahwa mereka tidak boleh diganggu oleh Hao Jouyu. Jika tidak, jika mereka tidak dapat menghapus semua bunga iblis-iblis abadi pada saat yang sama, formasi mungkin akan meledak dalam kekacauan sebagai gantinya. Pada saat itu, meskipun formasi masih akan rusak, aroma halusinasi yang dihasilkan masih akan membawa mereka banyak masalah. Selain itu, mereka tidak mampu menunggu lebih lama lagi. Saat formasi melepaskan aroma halusinasi yang meningkat, Hao Jouyu juga menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, mereka harus menghancurkan formasi ini sesegera mungkin untuk membantu Lindong. Marten kecil memiringkan kepalanya dan memandang ke langit. Ketika dia melihat sosok itu yang disertai oleh seribu naga yang berlari saat dia menyerang tanpa rasa takut ke bunga hitam besar itu, dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Besiaplah untuk bertindak. Martin kecil berkata dengan suara berat. Sementara itu, jimat penghancur iblis di tangannya mulai memancarkan cahaya putih yang hangat. Tidak ada gunanya khawatir untuk saat ini, kecuali jika mereka melanggar formasi itu. Semua upaya lindung sebelumnya dalam menunda Hao jauh akan sia-sia. Haha, aura yang cukup kuat. Namun, kamu seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta. Petik 2 Tawa tajam hau jauh yu dipancarkan dari dalam bunga hitam besar di langit. Segera setelah itu, tanaman merambat hitam yang tak terhitung jumlahnya bersiul ke depan. Mereka tampak seperti puluhan ribu naga beracun ketika mereka bergegas ke depan, menghabisi matahari saat mereka melesat melintasi langit. Akhirnya, mereka menghantam Lindong, yang mengisi lebih dari seribu tato cahaya ungu emas. Ledakan. Tabrakan di antara mereka mirip dengan dua meteor bertabrakan. Seketika, keduanya melepaskan kekuatan mereka yang paling menakutkan. Tanah di bawahnya retak sepenuhnya karena gelombang serangan dari bentrokan itu. Banyak ahli dari suku Marten Celestial Siluman juga buru-buru tersebar karena mereka takut ditarik ke dalam pertarungan itu. Tato cahaya ungu emas naga runtuh sepenuhnya di bawah bentrokan ganas itu. Sementara itu, Tanaman merambat hitam itu juga meletus menjadi cairan hitam sebelum pekikan tajam bergema di langit. Bang bang bang, suara ledakan terus bergema di langit saat kedua kekuatan itu dengan cepat habis. Haha, <tosal> <tosal> jadi bagaimana jika kekuatanmu bisa melambung sementara? Berapa kali kamu bisa menggunakan gerakan itu? Petik 2. Namun, jelas bahwa lindung berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran ketahanan. Ini karena membuat tato cahaya ungu emas naga bukanlah tugas yang mudah. Selain itu, Hao Jouyu berada di tahap samsara, bersama dengan bantuan dari formasi itu. Jika kebuntuan ini berlanjut, secara alami sulit bagi Lindong untuk keluar di atas. Tato cahaya ungu emas naga meletus. Lindong memiliki ekspresi acuh tak acuh saat dia memanggil semua kekuatan di dalam tubuhnya. Energi yang dikumpulkan dari Great Desolation Scripture secara bertahap dikonsumsi dalam bentrokan ini. Pada tingkat ini, kamu tidak akan bisa bertahan lama. Suara yang juga terdengar saat ini. Aku tidak punya pilihan lain. Kelompok Little Martin membutuhkan lebih banyak waktu. Suara lindung jelas memiliki jejak kecemasan tambahan. Hao you mampu meminjam kekuatan formasi. Namun, meskipun tubuh Iblis Eternal Illusion Flower kuat, ia memiliki kelemahan juga. Artinya, itu menyebabkan tubuhnya yang sebenarnya menjadi sangat lemah. Oleh karena itu, selama kamu dapat menemukan tubuhnya yang sebenarnya, kamu akan dapat melukainya secara serius. Kata Yan dengan suara berat, temukan tubuhnya yang sebenarnya. Lindung menyipitkan matanya sebelum tatapannya dengan cepat menyapu bunga hitam besar. Kemudian, dia tertawa getir di dalam hatinya. Dia telah mencoba menyelidiki sebelumnya, tetapi dia gagal menemukan tubuh sebenarnya Hao Jouyu. Jelas, yang terakhir juga sangat menyadari kelemahannya sendiri. Karena itu, yang terakhir menyembunyikan tubuhnya yang sebenarnya dengan sangat baik. Energi mentalmu belum naik ke level Grandmaster simbol, Karenanya, kamu secara alami tidak dapat menyelidiki terlalu dalam. Namun demikian. Kamu memiliki simbol leluhur dan benda-benda ilahi itu sangat sensitif terhadap kekuatan Imo Kamu dapat mencoba menggunakannya, yang mengingatkannya, simbol Ancestralia, sebuah pemikiran melintas di benak lindung setelah dia mendengar ini. Setelah itu, cahaya hitam bersinar tiba-tiba melonjak dari dalam matanya. Samar-samar, mereka tampaknya menyerupai dua simbol kuno. Dunia di depan Lindung tampaknya berubah saat dia mengaktifkan kedua simbol leluhurnya. Bunga hitam besar secara bertahap berubah menjadi lautan aura iblis. Sementara ada sosok yang samar-samar terlihat di tempat di mana aura iblis adalah yang terpadat. Tempat itu adalah murid Lindung menyusut saat dia menatap tepat pada inti bunga hitam. Apakah dia bersembunyi di sini? Lindong mengerutkan kening. Tempat itu jelas merupakan tempat dengan keamanan paling ketat. Tanaman merambat hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang menyerupai naga racun, terjalin di sekitarnya. Oleh karena itu, itu tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk menerobos pertahanan dan melukai Hao Jeou yang tersembunyi di dalam. Namun, jika dia tidak mengambil risiko semuanya sekarang, kemungkinan dia hanya bisa menunggu pihak lain perlahan-lahan menguras kekuatannya. Mengaung mata lindung berkilauan pada saat berikutnya, tanpa ragu-ragu. Dia menempatkan kedua tangannya, sebelum primal dragon di tubuhnya melepaskan raungan naga yang menakutkan. Setelah itu, cahaya giok menyapu ke depan, sebelum berubah menjadi puluhan ribu kaki naga cahaya warna giok besar, di luar tubuhnya. Bang, naga cahaya berlari ke depan saat itu terbentuk sebelum langsung dibebankan ke bunga hitam. Tak berguna, kamu hanya mencari mati, petik 2. Ketika Hao melihat bahwa Lindong masih berani menyerangnya, tawa dinginnya yang menyeramkan terdengar dari dalam bunga hitam. Setelah itu, puluhan ribu tanaman merambat hitam datang bersiul ke depan. Tanaman merambat itu dipenuhi duri hitam seperti pisau tajam dan aura tajam mereka meninggalkan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di langit. Bang bang bang, tanaman merambat hitam yang tak terhitung jumlahnya berayun dengan kejam ke arah naga giok itu, yang menyerbu ke arah mereka. Suara-suara rendah dan dalam yang dihasilkan menyebabkan kelopak mata semua orang berkedut karena cambukan yang menakutkan itu. Semua orang bisa melihat bahwa naga giok besar itu menyusut dan menjadi redup dengan cepat, yang terlihat oleh mata T3L4M4 nanogram seseorang. Haha, tawa tajam Hao Jiaoyu bergema di langit sebelum tanaman rambatnya menjadi lebih brutal. Setelah lebih dari selusin napas Naga giok runtuh sepenuhnya setelah seribu tanaman merambat menyerang secara bersamaan. Namun, sesosok yang bersinar tiba-tiba lolos saat naga giok runtuh. Kemudian, itu terbang langsung menuju inti bunga hitam dengan kecepatan yang menakutkan. Swoosh, sama seperti lindung hendak mencapai inti bunga, anggur hitam yang menyerupai naga beracun melesat maju dalam sudut yang rumit dan berusaha untuk menembus hatinya. Dari kelihatannya, Lindong pasti akan terluka parah jika dia tidak mengubah jalurnya. Namun, Lindong tahu bahwa dia akhirnya berhasil mendekati tengah bunga setelah banyak usaha. Oleh karena itu, jika dia menarik kembali sekarang, kemungkinan Hao jiu tidak akan memberinya kesempatan seperti ini di masa depan. Oleh karena itu, kilatan kejam melintas di mata Lindong. Tubuhnya tersentak saat dia membiarkan anggur itu yang ditutupi duri hitam tajam. Untuk menembus tubuhnya, segera darah segar menyembur dari mulutnya. Mata Lindong merah tua, dia hanya mengubah postur tubuhnya ketika pohon anggur hendak menyerangnya. Oleh karena itu, pokok anggur telah menembus bahunya. Namun demikian, rasa sakit yang hebat masih menyebabkan tubuhnya bergetar. Desir, Lindong tidak peduli tentang anggur itu yang telah menembus bahunya. Mengulurkan tangannya, dia dengan paksa menghancurkannya. Sampai sekarang, dia akhirnya tiba di depan inti bunga. Kamu, ketika Lindong tiba di tempat ini, akhirnya terdengar nada panik dalam suara Hao Jouyu. Lagi pula, dia tidak menyangka bahwa yang terakhir benar-benar dapat menentukan dengan tepat lokasi tubuh aslinya. Jadi bagaimana jika kamu sudah menemukannya? Bisakah kamu menghancurkan pertahananku? Petik dua. Namun, segera setelah itu, Hao Jouyu mendengus dingin. Saat ini, Lindong terluka parah dan dia telah kehabisan kekuatan Yuan di tubuhnya. Karena itu, apa yang bisa dia lakukan padanya dengan tubuhnya yang compang kemping? Bas-bas, delapan kelopak bunga hitam besar bergetar pada saat ini sebelum aura iblis mengerikan dirilis. Lapisan demi lapisan secara langsung ditumpuk di depan inti bunga, membentuk pertahanan yang sangat kokoh. Pada saat ini, banyak anggota suku Celestial Demon Marten di bawah merasa cemas saat mereka menatap pemandangan ini. Mereka jelas tahu bahwa jika serangan lindung berikutnya gagal, yang terakhir akan kehilangan semua kekuatan tempur. Pada saat itu, setelah Hao Jiu Yu dibebaskan, dia akan dapat memusatkan perhatiannya pada mengganggu kelompok-kelompok kecil, yang berusaha untuk menghancurkan formasi. Kemenangan atau kekalahan akan ditentukan oleh satu gerakan. Namun. Hati mereka tanpa sadar tenggelam ketika mereka melihat pertahanan menakutkan yang didirikan di depan inti bunga. Itu karena pertahanan itu tidak bisa dipatahkan bahkan oleh serangan habis-habisan dari ahli panggung samsara. Karena itu, bagaimana mungkin Lindong menghadapinya dalam kondisinya saat ini? Bagaimana dia akan menghadapinya? Lindong menatap aura iblis mengerikan di depannya sebelum dia tanpa sadar menjilat bibirnya. Ada kilatan tajam dan tangguh yang mengalir jauh di dalam matanya. Setelah itu, cahaya kilat hitam cemerlang tiba-tiba melonjak ke salah satu lengannya. Sebelum dua simbol kuno tampaknya saling silang. Sizzle-sizzle, telapak tangan lindung tiba-tiba mulai berubah menjadi warna kilat hitam. Segera setelah itu, itu berubah menjadi cairan. Sebelum tetesan cairan petir hitam menetes ke bawah dan menghilang. Tiba-tiba, Lindung mengepalkan tangannya yang dilikuidasi. Sementara itu, suara yang dalam terdengar di dalam hatinya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Melambaikan tangan kanannya. Dia tampak seperti seekor lalat yang mencoba mengguncang pohon besar. Ketika tinjunya yang dahsyat menghantam pertahanan aura iblis yang mengerikan itu dengan cara yang sangat menakutkan. Tangan simbol leluhur. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya.